Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya, Hasan Mawardi, kita berbincang tentang tema-tema keseharian kita. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan tema tip: bagaimana cara mengkondisikan anak atau peserta didik agar menurut apa yang diinginkan oleh kita, Reward and Punishment. Ketika kita menemukan seorang anak berperilaku baik, bersikap baik, kita ingin agar sikap tersebut langgeng dipertahankan oleh anak itu, bahkan lebih meningkat lagi, lebih baik lagi. Sebaliknya, ketika kita menemukan seorang anak berperilaku negatif, ya, bersikap negatif seperti berbicara kasar, bahkan berbicara yang jorok, ya. Kita ingin agar anak itu menghentikan kebiasaan buruknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah reward and punishment. Reward atau hadiah juga bisa diartikan pahala ya. Digunakan untuk memperkuat sebuah perilaku. Sementara punishment digunakan untuk menstop Ya, atau menghentikan sebuah perilaku tertentu yang tidak kita inginkan Ketika seorang anak berkata jujur Kita harus memberikan reward Bentuknya bisa dalam bentuk materi Bisa juga dalam bentuk pujian Bisa dalam bentuk senyuman Atau dalam bentuk apapun yang bisa menyenangkan anak itu kita mungkin bisa mengacungkan jempol, ya, para guru. Jangan pernah pelit, ya, dengan memberikan apresiasi terhadap apapun, sekecil apapun keberhasilan mereka, kehebatan mereka. Hadiah dari seorang guru itu sangat berarti bagi siswa-siswi kita. Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi karena yang memberinya adalah seorang guru, ini akan sangat diingat oleh peserta didik kita. Sementara untuk memperlemah atau menghambat perilaku negatif, kita memberinya dengan punishment. Punishment tentu harus disesuaikan dengan kondisi para peserta didik dan harus tetap bersikap mendidik. Tidak bisa, misalnya seorang anak, ketika saya dulu menjadi guru, menjadi seorang kepala sekolah di, se, di sebuah sekolah, saya melarang para guru untuk memberikan punishment dalam bentuk fisik, kecuali guru olahraga. Guru TIK komputer, guru matematika, bahasa Indonesia, dan subjek-subjek mata pelajaran yang lainnya, saya larang untuk memberikan punishment dalam bentuk fisik. Karena tidak terlalu berhubungan. Dan punishment harus meningkatkan kompetensi mereka. Untuk guru TIK atau komputer, Ketika ada peserta didik yang melanggar atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, bahkan tidak mengumpulkan sama sekali misalnya, maka tugas yang paling bagus menurut saya terkait dengan komputer itu sendiri. Seperti mengetik mungkin 5 lembar dengan 10 jari. Ya, Ini punishment yang akan menambah kompetensi mereka dalam mengetik dengan 10 jari Untuk bahasa Indonesia Mungkin punishment-nya punishment membaca buku ya, Atau membuat sebuah karangan Dan tugas-tugas eh, tertentu yang akan menambah kompetensi dia di bidang bahasa Demikian juga dengan guru bahasa Inggris Peserta didik bisa diminta membuat tulisan tentang apa yang telah dia lakukan, jenis pelanggaran yang telah dilakukan, namun dalam bahasa Inggris. Jadi panisman akan menambah skill para peserta didik, bukan membuatnya takut, ya, apalagi misalnya membenci subjek tersebut. Namun teman-teman ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Selain harus bersifat mendidik Punishment harus disampaikan secara hati-hati Bahkan jika memungkinkan ditinggalkan Saya menyarankan untuk tidak menggunakan punishment ini Ketika ingin menghentikan sebuah perilaku yang tidak kita inginkan pada para peserta didik untuk menghentikan sebuah sikap, sebuah perilaku negatif tidak harus dengan punishment, tapi juga bisa dengan reward. Sebagai contoh, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua di rumah agar anak tidak ngompol di celana, misalnya, ya, tidak lantas. Diambil kalau zaman dulu ya diambil capung dan kemudian disuruh gigit bodongnya perutnya ya agar anak itu kapok dan tidak mau lagi pipis di celana. Tapi bisa orang tua dengan memberikan sebuah reward. Misalnya kalau malam ini adik tidak pipis di celana, ayah akan belikan mainan atau ayah akan ajak kamu jalan-jalan. Ya, ini kan reward ya? Menghentikan sebuah perilaku yang tidak kita inginkan Tapi tetap anak itu dalam kondisi senang Tidak dalam kondisi ketakutan nah, Dalam konteks sekolah juga demikian Bapak, ibu, guru, para pendidik Bisa misalnya mengganti e, bentuk punishment Dalam bentuk tugas-tugas seperti yang tadi Dengan cara memberikan reward Ya. Kalau besok kamu menyerahkan tugas tepat waktu, Ibu akan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Biasanya mereka akan bertanya, "Rahasia hadiahnya?" Rahasia. Bisa atau disebutkan, "Saya akan traktir di kantin atau sesuatu yang lain," ya. Kalau kamu tidak lagi terlambat datang ke sekolah, menyerahkan tugas tepat pada waktunya lebih tertib. Nah, ini bisa, ya. Ini, ini bisa dilakukan, jadi untuk menghentikan sebuah perilaku tidak selamanya harus dengan punishment, tapi juga bisa dengan reward, karena punishment itu dikhawatirkan akan ada efek sampingnya, yaitu ketakutan, ada beban, ya. Peserta didik jadi tidak enjoy ya Dan mungkin jadi stres Tapi kalau dengan reward Dia tetap akan membuat dia Melaksanakan tugas tambahan Dengan enjoy Dengan riang gembira Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina shaytohanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ud'u ila shabili rabbik bil hikmati hasana wajadilhum Ajaklah serulah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, ya wal mau'idatil hasanah dengan contoh yang baik, dengan percontohan dan dengan diskusi atau debat ya Ini yang diajarkan Al-Quran bagaimana memberikan sebuah stimulus terhadap para peserta didik hikmah diskusi, percontohan ini adalah contoh-contoh stimulus yang bisa kita coba kepada para peserta didik kita atau anak-anak kita untuk para orang tua di rumah. Sehingga mereka bisa bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian sahabat-sahabat ngawas yang diberikan Allah untuk sesi reward and punishment. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada orang lain Agar channel ini bisa berkembang dan memanfaat lebih luas lagi Wallahul muwafiq ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh